serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan terbaru dari Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah mensuport channel ini, Bang mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia dan apapun segala urusan dimudahkan, dilancarkan. Amin. Baik lovers semua spesial di tanggal 26 begitu banyak doa yang diberikan untuk PBL L kita lihat persatabat ya, yang pertama di sini ada doa dari Kak Rivi, postingan Kak Rivi yang mengunggah foto Kak Syasha bareng BBL Dan kita lihat nih ada sebuah ucapan Happy Birthday Abang Fatih, anaknya Rizky Bilar, Lesti Kejora, lancar ya buat kalian bertiga, doa yang terbaik ya, Masya Allah Luar biasa, begitu banyak doa-doa baik yang diberikan untuk abang L dan Leslar. Kemudian, juga bersahabatnya, kita lihat nih, unggahan dari Kak Mary baru saja mengunggah video BBL yang sedang digendong oleh Bang Hussein. Ini momen saat di Bali, ada ucapan juga nih: "Happy birthday buat BBL sayang." Aduh, makin gemas dan lucu banget ya. Apalagi melihat senyuman dan ketawanya abang Fatih makin semangat nih untuk selalu mensupport idola ke sayangan kita kemudian juga persahabat kita lihat ini ada postingan dari A.A.B. Mulyana Sofian Aabeni ini juga mengucapkan happy birthday untuk BBL, makin bangga dan kita lihat juga ini persahabat ada video BBL bareng Kak Rara Barakolofi Umri Kasep, katanya Masya Allah tahan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Idol kesayangan dan terkhusus persahabat yang untuk BBL yang sedang berulang tahun hari ini Kemudian kita lihat juga persahabat nih Aduh makanya lucu banget ya Ada lagi nih video Kak Rara bareng Abang Fatih Masya Allah sehat selalu ya nak Doa terbaik selalu menyelimuti Kamu akan selalu menjadi penerang dan penguat bagi kedua orang tua Kita lihat juga di akun fanbase Lesler Lovers Hong Kong ini ada informasi persahabat ya, spesial di ulang tahunnya BBL Bakal ada acara ulang tahun Abang Alfat yang ke-1 tahun Magis Rekriel dan Les Lelopers Hong Kong akan mengadakan syukuran Pengajian dan doa bersama anak-anak yatim dan doa Alfa Akan digelar hari ini persahabat ya, Senin tanggal 26 Desember 2022 Mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sama-sama doakan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sukses, dan semakin kompak untuk Leslar Lovers. Kita lihat juga bersahabat ya, di sini ada sebuah kalimat caption yang ditulis oleh akun Leslar Lovers Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy birthday al-fatih, panjang umur Sehat selalu jadi anak yang tumbuh, cerdas, dan berguna bagi semuanya. Anak soleh, masya Allah, sudah tak satu tahun yuk sambil ramekan di Twitter dengan hashtagnya nya "Happy Fatih Day". Semangat ya untuk warga Konoha! Siap trendingkan hari ini. Berikutnya, kita lihat juga di unggahan ig Nya kanova baru saja mengunggah video keluarga besar dari Kak Nova ya. Tentunya ada suami, ada anak. Ini lagi menunggu di bandara untuk menjemput Omaros Rosmaladewi, Wow! menunggu mama bilar katanya tuh, insya Allah ini garis keras leslar banget nih persahabat ya kita bangga begitu banyak doa doa dan support yang diberikan untuk keluarga besar idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat kita lihat juga nih ada doa baik juga dari Ustaz Suki Albuguri dua jam yang lalu memposting foto bareng baby El nih sahabat ya fi mereka Muhammad Fati. Itu kalimat doa yang diucapkan, yang ditulis oleh Ustadz Subuki untuk BBL Masya Allah, mudah-mudahan doa baik, diijabah dan dikabulkan Kita selalu mensupport yang terbaik juga untuk Lesler Family Dan berikutnya juga bersabat ya, kemarin ada informasi juga dari Ustadz Fahru nih Dengan Papa Bilar yang ngobrol-ngobrol santai -ngobrol ini bersabat ya ada informasi bahwa Leslar insya Allah akan berangkat umroh hari ini bersabat ya. Doakan mudah-mudahan berjalan lancar juga dan semoga tidak ada halangan satu hal, -hal apapun untuk niat baik dari Lesti dan Rizki Bilar menjalankan ibadah umroh. Dan untuk rutenya, para ya, dari Madinah dulu langsung nanti ke Mekkah, itu rute yang akan dilaksanakan yang dilakukan oleh Bapak Bi dan Bunda Lesti Kejora. Bismillah, apapun yang dilakukan, semoga lancar dan sukses. Pastinya amin. Kita masih menunggu, Cidokan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar pengminucakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh